Bro, bro, bro Thank you, man! No way! Thank you, thank you, thank you Kafani, okay. kafan, kafan, kafan Kafan, kafan, kafani, kafan, kafan Oke Ayo, ayo, go! Wow. <laughs> <laughs> Kalau ngelihat traffic saya sendiri itu astagfirullah pokoknya menyedihkan, bro. Apa ini dari Stars Claim? Kalau ngelihat permainan saya sendiri itu sedih, Kok pernah menang. Menang dasar saya nya kali ya dasar dari saya yang kayaknya hanya yang nggak pernah menang gimana caranya biar menang I don't know aku nggak tahu kita coba main lagi anjir anjlok kacau banget bro dari dua ratus enam ribu enam ratus menjadi dua ratus ribu hilang enam ribu wow dapat lawan yang susah-susah mulu dari tadi Astaghfirullahaladzim ini lagi MU sama MU oke okay, Pro Tiga sama-sama kita pemain Pro Pro Tiga aduh, ma bro, ini jangan sampai kalah lagi Ma Bro, huh, samudi repsol kacau, Haydol, oke, okay. terus tadi saya kalah terus. thank you, thank you, thank you kafani, kafan, kafan, kafan kafan, kafan, kafani, kafan, kafan oke okay. enggak boleh sombong ini biasanya kalau saya sombong, biasanya langsung kebobolan biasanya gitu enggak boleh, ini main santai dulu oke okay. siapa pun set man, oh, bawa tuh, back tuh, Allah. Polisi, halo polisi, polisi, polisi, polisi, polisi. Oh, thank you very much, much, much, much. Oh, yuk. Oke, okay. come on, bro. Woo. oh, it's amazing amazing, amazing, oke okay. oke, okay, thank you di, thank you kawani thank you kawani oh kali ini saya harus menang ya teman-teman jangka lagi berkat sarung, berkat sarung oh oke okay. mantap cocok ini nih bayan nih gak ada back gak ada back oke solo ini nih serangan balik nih oke setengah main wuh ayo dong wah Bapak kedua ini, semoga saya mencetak gol lagi, ya teman-teman. Sayang, saya koinnya hilang enam ribu, soalnya. Oke, okay. oke, okay. <laughs> terima kasih. Halo, Foden. Halo, ini dia selebrasinya. <laughs> thank you. Thank you for that. sudah mencetak gol. Wow. Oh. ajo, <laughs> go! Halo Tom, Aduh, How you do? Aduh, Foden, thank you Foden. Wuh, luar biasa men. <laughs> Oke, okay. Aw, oh, mudah-mudahan saya dapat koin banyak. Biasanya kalau dapat koin gini berapa sih? Wow. White set, oke, okay. buang jauh, an, offset, offset man, offset, wow. tuh kan kelihatan tuh sekaligus dua. Come on, wow, umpan jauh dia, wah dapat, wow! It. lagi oke okay. <laughs> mata bro oke okay, Foden thank you deh aduh 60 0 membayar kekalahan saya ya kemarin-kemarin ataupun hari tadi oke okay, next menit ke 85 oke okay, come on come on come on bro bro umpan bro come on, bro bro Bro, bro. Oh, hampir 90. Satu kali lagi ini harus goal Jebol, jebol. Jebol! Aduh, pasukan. aduh. Oke, okay, terima kasih buat Maprodol. Buat Bro. bro? bro. oke, okay, thank you. Terima kasih. Terima kasih, thank you, thank you, thank you. Oke. Okay. 6-0 scores. Oh kan, dia di, langsung dilunasin sama dia, oke okay, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak Hilang 6000 hitung-hitung, nambah 1000 lagi dia, oke okay, thank you, oh, tuh langsung naik lagi kan, wooo oh. oh. Dari 200 200000 menjadi rp 200, oke, okay. thank you, thank you very much, thank you thank you oke, okay, thank you untuk, oke, okay, klaim, giring bola, lewat IP lawan tanpa kehilangan bola dan tanpa ditekel. oke, okay, thank you, thank you, thank you, thank you, huh, berkat sarung ajaib, coy. sarung ajaib nih, aduh, ini, ini, apaan ini, kira-kira kalau membeli pemain itu gimana caranya, kok saya nggak tahu, oke, okay. kita ke ini, huh, rasa dari kemarin saya main kalahan mulu nggak pernah menang kalahan terus perasaan ini kan apa ini nggak tahu ya atau nggak ngerti saya oke teman-teman terima kasih yang udah nonton uh, saya mengucapkan terima kasih ini buat seru-seruan aja ya teman-teman buat kesenangan buat hiburan uh, terima kasih buat mah brodol besok semoga kita ketemu lagi. Kita di level yang sama, yaitu level Pro 3, oke? Okay. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, apa namanya, yang udah support channel ini. Semoga menyenangkan, oke? Okay, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.